Oke okay guys, kembali lagi dengan saya dan teman-teman saya, rekan-rekan saya. Kita kembali lagi mancing ya, sesuai dengan rukes kalian. Nah, kita coba lagi mancingnya di sini ada waktu kami luang. Ada tiga orang ini ya, tiga orang ini ya. Nah, kembali lagi mancing di persawahan. Oke okay, teman-teman. Sudah dimakan juga guys ya. Ya, reksinya, guys, ya. hmm. terjadi guys ya, ya masih satu umpan ya pakai terjadi ya ya udah mudahan nampak kepalanya ini guys, ya. hmm. ini guys ya sangat berat kurasa ini kurasa ini besar nih guys ya sangat keras tarikannya ya oke, ini guys ya. nampak kepalanya aduh lumayan besar. Ya, lumayan besar ya Yang besar guys, ya. Oke, guys kembali lagi mancing ya oke tonton terus ya bagaimana selanjutnya mengenai pancingan ini b oke, oke. Kita Gak terjadi udah mulai nyangkut ke mulutnya aja sih ya apa lempak kepala nggak sih guys ya kecil ya lumayan kecil, ya? kecil pokoknya kecil lah guys ya tidak lumayan besar ya kecil dililit-lilit apanya pancingnya kayaknya hmm Ya? habis nah, lah. Kele, kele guys. Ya? yang kalau kecil ini guys ya? yang kecil dia mau dikele-kelekan yang besar dia langsung jangan kemek ya. guys ya. Dan, eh, guys, ya? Hmm. Hmm. Kian, benangnya. kalau kecil dia dililit benangnya. habis nih. satu sana ini masih. Ini apa? belum ada kena pancingnya ya guys ya. ini tuh deh, tak deh guys ya. bikin kayak ini. ini guys ya. cara bikin katak ke pancing guys ya. Hai, yeah. setengah pun dikasih, setengah pun ganteng, biasa nampak bolanya, guys. Ya, hai, hmm, ini suliran, dan kecil, menggulung besar, le kecil, kecil. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm, ya. Ya, dia kecil nih guys ya. Ini dapat dia. Kecil. Sang kecil. Ya. Hah? Nah, ya guys ya. ya. Mantap. Oke, jangan lupa ya subscribe ya supaya saya semangat lagi buat video-video ya. Oke. Terima kasih.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 beri beri Oh cuma. Sudah guys, guys pancing jangan yang dimakan Sokral itu ya ya mau ternyata kijong ternyata besar mau <tuk> ini eh, leh ini Nah, itu Eh, <cin measurements> <Nokia volta arahing> Mantap. Kelaparan bulunya Sampai dua kali. gagal. lagi hantam. Apa terjadi guys tak, mancing mania mantap